balik lagi di channel aku Mina-Mina dan guys kalian lihat di sini aku pegang sarung sama selendang. Ini sarung dan selendang Sabu suku asliku dan ya sekarang aku mau jalan-jalan ke salah satu tempat. Ini bukan tempat wisata ya. Dia ya, kayak perbukitan gitu dan pemandangannya indah banget. Aku udah pernah ke sana sekali dan sekarang saatnya aku ke sana untuk foto-foto dan tunjukin ke kalian pemandangannya seperti apa. Jadi kalau kalian mau tahu itu kayak gimana, tonton terus video ini. Ini caca influencer di Sabu. Bye <tuh> <tuh> oke okay guys kita sudah sampai ini dia tempatnya jadi kita mau ke sebelah sana biar dapat semua pemenangannya kayaknya mungkin-mungkin sama situ deh kalau sunrise baru bagus ini kayaknya nah. oh. oke, okay, di sini bagus nih kayaknya weh iya sih, tapi di sini sana ada orang ya. Your sunset guys <laughs> Oke okay, guys, jadi ini hampir jam 5 sore dan kita mau naik ke atas gunung sana. Di sana karena kita mau lihat sunset ya. Anu lo kecil sering main di situ. Tapi ini angin banget ya teman-teman. Jadi aku nggak bakalan ngomong di atas sana. Dan dulu juga sebenarnya perkampungan kita awalnya di atas sana ya. Sebelum semuanya pindah ke bawah sini. Oke, okay, let's go. Mana Nona tuh? Oh. Dan kalian lihat kakak ini lagi ngiris tuak. Yang kita nyebutnya tuak ya. Mana dia? Hilang? Oh, itu. Itu, itu dia. Patut naik dari mana nih? Sebelah coba taris mau turun nih noh lipe lebih tinggi lula. Oh. <laughs> ini lu lagi ini yang paling bungsu ya tapi sekarang dia lebih tinggi oke okay lah Josef, apa? Oke guys akhirnya kita sampai di puncak dan ini dia pemandangannya Ay, de ratra. Dale to sule.